Oke, kita langsung aja ke nomor satu persatu. Segera. Segera, mari dikit diri. Mudah kesana kemari. Eh, ketawa-ketawanya, tol asal ianya, teman sendiri. <laughs> Oke, lanjut ke musuh yang kedua haduh bang bang, baru terbit udah tengil banget gil nih gua kasih pantun ya, ikan sepat, ikan tongkol gua sikat juga kons. gak boleh taksi, gak boleh taksi hahaha, sikat oke lanjut ke persediaan yang ketiga <tuk> hati-hati kalau cewek udah jadi mantan cantiknya nambah, mau cantiknya nambah sekalipun kalau sasimu mau buat apaan? alergi gua. Oke lanjut ke persidangan keempat. Ya lah cung, cung baik tingkah lu bego, itu bocil, tolol ga? lanjut ke peristiwa yang kelima Jangan kubuat kecantikanmu untuk dilepaskan oleh laki karena itu bukan kelebihan tapi kelontean Cium deh. Oke, lanjut ke peristiwa yang keenam. Lebaran kan, ntar lagi gak mau baju baru sih. Maunya sama kamu tanpa baju. <laughs> Oke, lanjut ke first tank ke tujuh. Oke lanjut ke peserta yang ke-8. Tetap berjaga di era gempuran teman-teman penjahat wanita. <usuk> Oke lanjut ke peserta yang ke-9. Oke, garanti maaf-maafan, bukan <usuk> dibalikan. <usuk> Aduh, <usuk> dia mau dia mau di Oke, lanjut ke presiden ke-10. <SILENCIO> Oke, lanjut ke presiden ke-11. <SILENCIO> oke okay, lanjut ke presiden ke 12 oke okay, lanjut ke presiden ke 13 Oke okay, lanjut ke presiden okay, ke 14. Oke lanjut ke presiden ke 15. oke okay, lanjut ke versi yang ke enam belas oke lanjut ke versi yang ke tujuh belas Oke lanjut ke presiden intro 18. Dimas Anjay Mabar, profesional, sonal. <susuk> Oke lanjut ke presiden ke-19. Project SP